Hari ini aku mau ngajakin nona kansa ke pasar untuk beli baby walk sekarang kita lagi di pasar oke langsung saja kita masuk ayo oke kita sekarang lagi di pasar Oh <tis> <tis> <tis> <tis> <tis> <tis> <tis> <tis> Oke, okay. mana dia? Ah, cantik. Kan? In Ing pas buat cewek. hujan <tis> Guys, sekarang kita udah dapat video alcarnya sekarang kita mau pulang Oke bye-bye sampai ketemu lagi